Mereka pernah lihat betonnya. Berarti kesibukan kesibukan yang yang nanti kau udah nggak jalan ya? Uh, sementara saya belum mau jalan karena industri sekarang tanpa disadari banyak dipegang kontraktor keuangannya. Pembayarannya hmm. tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi sekarang berlainlah. Brilian. iya nah, kerjaan gitu, kerjaan kerjaannya itu ya rumah itu, kayak orang mau rehab rumah, takut jauh bidang chat, Aha. chat itu bidang, bukan kayak rehab rumah, kayak bang bangunan kayak kasus bukan itu ya, finishing lah ya, enggak rehat dari mau bangun dari nol juga bisa, hmm. oh tapi pribadi, bukan perusahaan, bukan perusahaan. Yeah rumah-rumah orang pribadi, ya kan? Kalau hmm. dia punya lahan pengen bangun yang bermutu, dijamin tidak retak seribu, hmm. jauh lebih hemat biayanya. Katanya Aris mau itu. Hmm? Aris mau rekat rumah, dia ke siapa? Siapa? Aris. Dia bilang dia mau betulin. Saya bilang kalau mau betulin, betulin yang itu dulu, yang dalam yang sudah ada, yang seperti depan. Kecah segala macam itu, hmm. nah itu dibongkar diperkuat dulu. Yang lain kalau yang nggak rusak nggak usah. Hmm. Tembok-temboknya yang retak dibongkar diplester ulang. Hmm. Saya bilang sama saya, saya bantu dia lah, bantu hmm. si Aris karena kan kita di sini kan sudah jadi saudara, iya. ya kan? Nah, saya pengen jujur orang kami. Hmm, agama Umat Konfucius itu bersedekahnya itu tenaga. Ya, -loh itu ya. Iya, bukan harta. Dia hmm. bilang dia nggak enak dengan saya karena saya nggak mau digaji tadi. Saya bilang kamu kasih makan, rokok selama saya kerja itu kan sama aja. Hmm, hmm. betul nggak? Nah, jadi kau percaya yang kong -kong -kong, kalau kerja bukan mengandalkan kayak uang gitu ya? Tenaga ya, lebih penting ya. Iya, kita kalau sedekah itu, dulur aja dari tenaga. Ya. ya. Apalagi kita saling kenal, teman ya. Hmm. Hmm. Itu dari tenaga, salah satu amal baik gitu. Iya hmm. di kan, agama saya, Iya kan? Nah. Makanya saya bilang, dia mau suruh orang, dia kan harus beli semua alatnya. Hmm. Karena tukang hmm. di sini kan tidak bawa alat. Iya. Kalau saya, dia nggak perlu beli alat. Hmm. Saya bawa dari rumah sendiri. Kalau sudah lama di Bekasi kok? Sudah. Kalau sumpahnya kongsi di mana dia? Di. Kalau saya kan, kalau nyembah, kalau nggak ke kelenteng ya di rumah. Kelentengnya di mana kalau di Bekasi? Di proyek. Oh, ada di situ ya? Ada. Oh beda, hmm. enggak gabung sama buddha ya enggak gabung. Hmm? Buddha itu dengan kau pucuk, buddha lebih tinggi. Oh buddha lebih tinggi ya? Iya, dia lebih suci. Oh tempat sumpahnya be eh, beda, kelentengnya. Uh, berbeda, dengan kelenteng yang umum itu berbeda. Kalau enggak salah di kerawang atau bekas itu ada seorang buddha itu tempat ibadahnya. Hmm. Angkatan Kuda itu justru kita yang Konghucu ini hmm. kepercayaannya kita masuk ke dunia itu Konghucu kan ke Cina kan? Ah, Konghucu kan ke Cina, Cina, bukan hmm. hmm. enggak lah, bukannya, bukannya patokan sana, Konghucu patokannya kemana? Seluruh, seluruh umat awalnya memang terkenalnya di di Cina nggak bu, ya. kan di India bu awalnya bukan, hah? Bu kan awalnya di India kan? Iya. Buat, bukan kayaknya bu dah bu. Iya, di Tiongkok, Tiongkok, Hongkong segala macam itu kan ada masih. Tapi kan kebanyakan juga sekarang sudah berpindah ke Kristen, Katolik, ya kan? Hmm. Kalau saya masih lebih teguh. Agama Konghucu. Di Babel, mas, anu banyak yang umat umat Konghucu di sana. Masih di Babel itu. Ya, justru di Babel banyak kelentengnya. Hmm, banyak kelenteng. Ada tempat bersejarah. Ada tempat pengasingannya Soekarno dulu. Hmm, Dimentok Gunung-Gunung ini namanya. Pengasingannya waktu awal dari Belanda. Dari Belanda kan sempat diasingkan di Mentok Gunung menungging namanya. Iya. Solo Bangka Ini. mengenai agama antara orang Muslim, orang Kainah, orang agama apa aja di sana paling toleransi. Bukan hanya di Babel lah, di Makassar juga sama. Ya, di Babel sangat toleransi semua agama itu. Dihargain, misalnya agama Islam, hidup kita rame-rame main ke tempat orang Islam juga. Mm -hmm. Nah, Imlek, orang Islam juga rame-rame main ke tempat kita. Mm -hmm. Termasuk eh, Kristen, Protestan, Buddha, agama apa aja di sana. Dan Imlek itu... Hanya untuk Konghucu itu semua yang yang anu yang dari dari semua imlek. Kadang-kadang mereka yang punya dari imlek agama Konghucu pindah ke Kristen ke Protestan ke agama apa, tetapi mereka masih merayakan. Itu kan bukan ulang tahun agama kan? Hah? Imlek itu kan bukan orang hari bulan tanah agama kan bukan kan? Iya kayak Idul Fitri. Kita imlek. Kalau Imlek bukannya hari bulan tangguh kan? Kalau Idul Fitri, ya kan? Kita sama, Idul Fitri kita Imlek, Islam kan Idul Fitri. Hmm. Kalau kita Imlek, lah. kok yang Kristen ikut Imlek dulu lah? boleh kan? Kan dia ikut merayakan. Imlek, bukannya Imlek khusus untuk Kanu, yang Cina? Iya, memang kan. Yang Kristen kan banyak juga yang orang-orang Cina yang pindah Tapi kalau yang benar-benar yang Kristen itu Ada yang dari kakek nenek moyang yang Kristen dia enggak ikut Tapi kalau orang bangka rata-rata Sudah pindah agama Kristen pun Dia masih tetap pulang di bangka Imlek Merayakan Imlek Iya Imlek itu Hari ulang tahun sebuah agama Atau hari ulang tahun Anu Cina Inilah itu. Umar Konghucu, Konghucu, hmm. agama Konghucu. Hmm. Orang ini Konghucu, Kong Konghucu, ya. Jadi yang punya tulang-tulang eh, itu hanya Konghucu, ya. Bukan bahasa Cina. Kebanyakan yang Konghucu orang Cina. Betul. Hmm. Kebanyakan sini tuh. Konsep aceh itu, ya, itu itu otomatis dia bermuncul, bukan? Iya, konsep aceh itu dia e, keturunan Cina, bukan masalah agamanya yang imlek. Oh, saya tanya imlek itu hari ulang tahun Cina. Jadi semua orang Cina mau apapun agamanya hari raya, hari iya, raya, iya, iya hari raya, hari raya nya Umat penghujung oh, penghujung yang benarnya. Oh. Kalau Buddha kan Waisa. Oh iya betul. Ah. ya. Hmm. Nah mereka Waisak itu mereka yang sudah benar-benar ditunjuk bakinnya Dia sudah berarti muda di atasnya penghujung gitu ya, Hah Budak di atasnya penghujung itu, iya, karena dia lebih suci. Dia sudah tidak makan begini-ginian, oh, ya, dia makannya sayuran, pokoknya ya, juga lagi juga. Sudah, sudah tidak benda-benda uh, yang boleh dia makan itu yang tidak bernyawa. Walaupun anak kecil, iya, kalau kalau dia ditunjuk gitu, walaupun anak kecil, jadi mereka kebanyakan makanya eh, seperti dari bikin dari gandum hmm. nah, dagingnya bikin dari gandum kayak vegetarian Satu, Pak. kayak vegetarian dua kan iya kayak vegetarian Pak. kayak orang vegetarian hmm. nah itu keluarga di babel masih ada Pak? keluarga kita di... kalau keluarga dari bapak itu ada terus kalau ke babel ngapain aja kalau pas ke babel? ya kalau ke babel kan salah satu pulang ke tempat dimana kita lahir? iya maksudnya pulang itu masih ada tanahkah yang digarap di sana apa gimana? oh ada oh ada ya? saya punya dari kakek nenek ada lu sendiri yang garap? Uh, enggak itu mas, mas, jadi, jadi kebun aja punya sendiri juga banyak. tapi nggak digarap Nah, di Garang kan sudah ditanam dengan pohon-pohon eh, seperti durian, cempedak. Maksudnya ada yang kerjain di situ. Nah, ada yang merawat Ada ya, ada. Dulu kan kenapa harus ke Bekasi? Kok? Hah? Kenapa harus ke Bekasi? Ya, ke Bekasi ini kan eh, salah satu yang namanya kita dari desa pergi keluar itu salah satu mencari ilmu. Menambah pengetahuan. masa, masa sampai 20 masa, 30, tahun? sampai ya, 20 tahun gitu? Iya. Jadi kan persiapan ke sini meratau itu 20 tahun. Nanti kalau sudah di atas 60, ya mungkin ke pulang ke desa. Tapi ibu ibunya kok kok kan masih sini? Ibu saya sudah di sorda. Yang kemarin yang saya lihat di foto itu beberapa waktu lalu? Ya, saya pasang di foto. emang tapi ibu saya sudah pulang ke sorda. Kalau papa sama? Bapak dua sudah, Bapak di sini sendiri aja, sama adik, ada kandung ya, sama adik kandung, kerja apa dia? Dia kerjanya uh, saat ini uh, ngocel, ya ngocel, -ngo -ngo -ngo -ngo -ngo. kadang-kadang dia ngojek, kadang-kadang ngojek ya kerjanya kucing bias ada rokok nggak ada saya rokoknya oh, kalau nggak ada bilang nggak ada, ada. Nah. kalau saya rokok banyak bawa banyak sini udah nggak ada nggak ada kantin lagi belum lagi dibuka belum oh uh, anunya administrasinya belum lagi ini kan dimasukin kesannya hmm. dia nah, YouTube ini ya. biar tahu kita ini ya bahwa kita berteman bersaudara ya ya jangan pilih-pilih apa agamanya sukunya ya. rasnya etnisnya golongannya saya kebetulan dari dulu merantau ke sini ya boleh dikatakan nasionalis sejatilah hmm. keturunan etnis yang nasionalis, nasionalis. Kan biasanya kan ada yang bilang begini contoh nih kekuasaan tokoh ke negaramu sana Kira-kira jawabannya Koko Santu gimana? Karena saya pernah mendengar Di mana ya orang tionghoa ada yang dibilangin begitu Ya Saya bilang, kamu jawab apa? dibilang? bilang Negara saya di mana? Di Indonesia di Indonesia Sama Tiongho di Indonesia ya. Nah Seandainya Koko ada yang bilang begitu Apa jawaban Koko? Pulang ke negara masalah ke Cina Ah? Saya bertanya dengan dia Apa haknya? Iya. Hmm. Pertanyaan saya kok. Memangnya di Cina sana punya tanah? Ya justru nggak punya kan? hmm. Justru aja kalau saya hari ini Jujur aja kalau punya e, banyak uang aja Mungkin saya tidak main kali ke luar negeri Besar Indonesia ya. Udah lah di Indonesia ya. Kunjungi keindahan Indonesia aja tidak habis hmm. ya right? sampai ya. Terus kekayaan Indonesia yang nggak dimiliki dunia lain Boleh dikatakan itu penilaian dunia kita kenal Mungkin, kalau penilaian kita orang Indonesia mungkin nomor satu keindahannya. Tapi gini, kok, biasanya itu, kalau yang Tionghoa itu, itu kulitnya putih-putih. Oh, -putih. apa enggak putih? Oh, <gibu> kalau kalau kalau di luar berdiri kena jemput panas, pakai hitam. Tapi kalau dalamnya paling... <tuh> eh, saya punya bapak angkat Pak Heri, namanya. Bapak angkat saya di Madiun, iya, <tuh> itu kan Tionghoa putih, iya putih kadang-kadang orang memang benar-benar bisa putih adik saya putihnya sekali ah anaknya itu ada masalah kakak angker saya itu maswawan di Madiun. putih berbeda berbeda mungkin berbeda jangan-jangan bukan keturunan tionghoa kok ini jangan-jangan ini tanil nah, oh. bukan keturunan tionghoa tanil oh, tapi ya justru saya keturunan tionghoa yang nggak bisa dibohongin mata sipitnya ini mata sipit banyak jepang iya tapi enggak si, enggak sesipit saya kali. Coba Pak tidak semua yang itu matanya sipit enggak juga. Enggak. Banyak orang Tionghoa matanya enggak sipit. Tapi kalau saya sipit. Saya datang ke sini aja dulu Gak jangan ke jadi-jadi scan. Ya, jadi jadi scan orang-orang desa saya bilang kan habis kerusuhan itu sembilan delapan bulan 9 saya datang merantau. Uh, Kursiannya sebelah dulu. Iya, kan bulan di mana nih. waktu itu? Hah? Lu di mana waktu itu? Masih di Bangka. Nge Tapi gak ada impas ke sana kan? Cuma Ada. Cuman yeah. bulan sembilannya mereka merantau ke sini Bekasi sini. Iya, justru ditanyain sama orang desa, kamu kesana ngasurbang nyawa. Orang lagi benci bencinya hajar orang Cina. Kamu itu udah nggak bisa dibohongin mata sipit ya kan, hmm. udah pasti Cina, bakal habisnya kamu di sana. Orang, orang, orang Babel bilang, iya, orang basah, orang basa, desa, saya. orang desa. Terus, terus saya bilang, dalam hati tapi enggak Jawa hmm. Kita kesini kan bukan cari masalah, hmm. Ya kan, Betul. kita mau cari kehidupan, cari kehidupan itu sama siapa aja. Saya rasa raksasa pun bisa tunduk. Heeh, hmm. iya kan, hmm. Bukan hanya preman, raksasa pun bisa tunduk karena kita bukan cari masalah eh, ngopi nggak? kita cari kehidupan ma, kopi ma? nah kita cari kehidupan iya kan, layar salah ya? iyalah nah. kita mau mati semua juga hmm. mengharap kepada yang menciptakan kita ya. hidup di dunia hanya puluhan tahun kalau ke sana terhingga agak geser di sini ada geser nah, biar masuk itu oh, iya Tapi di Wabel kondusif, kondusif ya di sana ya. Kalau rata-rata orang pekerja ya. Rata-rata di sana sangat kondusif. Kondusifnya apa? Karena eh, kalau asli orang sana, baik orang Cina baik orang Malayunya, pasti tidak bisa ribut. Hmm, ya jarang sekali di daerah sana itu demo-demo dan dia punya tua-tua yang dipercaya gitu. Ya, ya. kecuali demonya tentang ya mungkin. Masalah laut ditambang Oh, ya. yang mati tima gitu Ya, sebetulnya pertambangan itu bahaya Bahayanya kenapa? Ya kan? E, kerusakan itu tidak sesuai dengan hasil Oh, gitu Bagaimanapun kerusakan itu tidak bisa sesuai dengan hasil Hasil yang didapat hmm. Lahan yang sudah ditambang itu Rusak. itu rusak selamanya kan. Enggak direhabilitasi enggak dia loh Oh, Saya rasa hampir tidak ada. Kebanyakan jadi kolong besar, jadi danau besar. Hmm. Ya, seperti saat sekarang laut malah ditambah Kalau kalau tulus ditusuk, tiba-tiba bocor buminya seperti di Surabaya. Surabaya, Lapindo. Lumpur Lapindo. Itu kan tembus bumi namanya. Itu enggak bagaimanapun tidak mampu itu. Ya, Cuma tidak tahu kita kapan. Surabaya itu akan rata. Belum berhenti oleh pilihan. Ya, Kecuali. Itu, udah kali. Enggak kayaknya. Kecuali Tuhan yang punya kuasa bisa menghentikannya. Kalau enggak sudah enggak. Contohnya hmm. kemarin kejadian yang uh, di di Cianjur gempa segala macam itu. Hmm. Itu sebetulnya kalau kita sebagai manusia sadar, sang kuasa menciptakan dunia itu, gunung itu sebetulnya untuk tempat kesucian, hmm. untuk kehidupan selain manusia. Selain manusia, ya. ya. Saya mau tanya lagi nih kok. Ya. Ada beberapa orang, tapi tidak semua, cuma beberapa orang lah. Sampai kapan pun keturunan Sengot tidak memiliki nasionalisme terhadap Indonesia atau cinta tanah air bagaimana pendapat kok dengan adanya beberapa orang yang bertanya begitu oh nggak sampai kan ke mereka tergantung tergantung siapa hati manusia siapa yang tahu ya hmm. hati manusia kan nggak ada yang tahu ya untuk gini nih suatu saat kita di diserang negara asing ya kayak dulu kan Belanda ya. Inggris Nah pokok sebagai uh, keturunan Tionghoa yang merasa memiliki eh, cinta NKRI siapa ikut perang Oh pasti Pasti Pasti, pasti. Tapi Kalau Pastinya bersama dengan yang lain misalnya kalau yang lain-lainnya saya nggak bisa jamin Bukan misalnya Kan ada ini Kalau negara kita serang seluruh Indonesia akan bangkit melawan bangsa asing ya kan Ya. Kamu berbicara seluruh Indonesia ini? Iya. Berarti kan termasuk Koko nih. Iya. Koko siang nggak jual. Kalau saya pasti siang. Seperti John Lee. Iya. Di itu. Karena saya sendiri kan cinta dengan bangsa ini. Ya mungkin e, kalau untuk luar negeri mungkin... Iya juga. mereka yang datang ke momennya kita. Ya tetap. Kalau Indonesia itu kan diincarkan memang kekayaannya. Pasti. Yang tidak menutup kemungkinan. Suatu i. saat bisa aja kita diserang oleh negara asing. Pasti. Jadi iri. Kecuali negara... Kalau Indonesia tiba-tiba sudah melawan, nah itu pasti diserang gitu, pasti akan terjadi perang. Kalau siap, siapa, Sebenarnya Indonesia mau ke mana lagi. Kalau sudah perang, beliau udah dijajah, mau kabur kemana? Daripada mati sia-sia, sekalian ikut aja. Betul enggak? Iya, nah, perang kan mati sia-sia. Iya, -sia. nah. eh pergi, mati sia-sia. Nah, pergi sembunyi juga bisa mati sia-sia lah. Hmm. So, namanya perang mungkin bisa mati kelaparan. Maksudnya lebih baik perang demi negara lebih baik perang demi negara. Ha, pertanyaan lagi di sensitif ini. Uh, yang ngincar yang ngincar kekayaan alam ini kan banyak negara asing. Ya so, bukannya banyak negara asing rata-rata semua orang dari luar. Ya bukan hanya boleh katakan bukan hanya katanya orang PKI aja. Tapi kita nggak bisa bilang ya semua orang karena salah satu Indonesia ya kan eh, kedaulatannya tidak tinggi hmm. siapapun bebas masuk ke Indonesia yang penting punya visa ya kan ya ya asal punya visa sudah bisa masuk ke Indonesia ya kalau saya jadi presiden mereka tidak fasih bahasa Indonesia tidak boleh bahasa masuk Indonesia. Berarti setuju ya setiap orang bangsa asing yang mau cari makan di Indonesia ke Indonesia wajib bisa bahasa Indonesia. Harus wajib, harus, harus. Kalau enggak, tapi ada informasi di Kalimantan mana gitu. Di situ kan ada perusahaan Cina tuh. Masa warga lokal harus bisa bahasa Mandarin baru bisa masuk di sana? Iya, karena bahasa Indonesia itu kan jujur, jujur kita bicarakan bahasa yang mempersatukan kita dari semua pulau yang punya banyak bahasa daerah. Makanya ya. semua warga nah, uh, warga asing lagi. Yang luar. Harus bisa bahasa Indonesia. Justru kita tidak punya kedaulatan tadi. Orang bebas bisa masuk. Bahkan boleh katakan mereka di sana bukan punya kalian. Pengangguran masuk sini bisa jadi big bus. Karena punya duit. Iya. Bukan punya duit. Pengangguran mana punya duit. Kok bisa jadi big bus di sini? Iya. Mereka kan orang asing. Kompak. Seperti Jepang sama Jepang. Dari sana nganggur masuk sini tinggal bikin satu badan hukum yang jalan orang Indonesia, dia itu tukang jadi di kantornya ya kan? karena etnis yang besar di sini selain eh, eh selain Indonesia kan etnis Cina sama etnis Arab aja yang banyak kalau Jepang kan nyaris gak kelihatan walaupun sudah ada yang mungkin belas teran apa oh kenapa? bilang nggak kelihatan, cuman kan nggak tahu daerahnya coba datang ke Jawa Beka sana eh hey. Enggak ada, nah. tidak ada sejarahnya. Uh, Jadi, coba kalau Arab Kami ya, kalau Arab Cina ya. itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Iya. Sudah berdagang, beranak-cucu bahkan sudah terjadi perkawinan silam Iya. Itu yang kita tahu di sejarah dan buktinya sekarang ada kampung Cina, ada kampung Arab ya. di beberapa tempat. Ya. Di NKRI kan ada itu. Ya. Kayak di Makassar ada pecinan. Iya. Ya kampung Cina kan. Iya. Nah, ada kampung Arab ya. kalau dimana? di mana di Bogor hmm belum pernah saya dengar ada kampung Jepang, belum ada. jadi <laughs> Jepang kan pernah menjajah kita. Oh, sebenarnya kita tidak dijajah Jepang. Ya Jepang sadar mungkin. Karena dengan adanya Jepang Indonesia ya bisa membentuk tentara, namanya tentara peta, peta, peta, peta. Ya, nah, peta. Jepang. Jepang. mana kita dijajah? Ya. So, kan sempat, sempat di jajah kan? Di Pulau Bangka itu kan ada Jepang jajah Dalam bentuk gimana jajaran jajahnya? Pada saat masih pengasingan Soekarno itu oh, Belanda Pendudukan ya ya Belanda sudah lari terbirit biri takut Cina masuk juga terbiri-biri pergi Jepang baru kan Akhirnya dia sudah dengar hmm. nah, Sudah dengar kesaktian di Pulau Bangka itu Dia kasih merdeka Indonesia Seperti jajah dulu sebelum dapat kabar. Setiap sejarah ini kan orang hanya bilang ah perang itu perang ini ya kan. Nah, zaman Soekarno yang kita di perang sama luar negeri itu justru mereka salah mengasingkan Soekarno di Pulau Bangka. Sana banyak pejuang. Bukan banyak pejuang. Di sana luruh kurnia masih tinggi. Mempertahankan wilayahnya. Iya. Itu ada prajurit yang tanpa kelihatan patah dan bisa menghabiskan Sebelum Jepang masuk di sana kan sudah ada Tiang di sana. Iya. Ikut melonjak Jepang gak itu. Waktu kalau itu. kalau zaman itu ya mungkin ada yang ikut. Biasanya kan ada secara di wilayah tuh. Ada mungkin. Tapi kan kita nggak tahu. Ada pejuang-pejuang. Tapi Jepang ada. mungkin nggak banyak di sana kali ya. Sedikit ya. Kalau nggak banyak nggak banyak kurang tahu juga. Intinya saya pernah dengar sekilah dari kakek nenek saya hmm. pernah ikut dulu melonjak Jepang. Iya. Mau nggak mau kan. Bukan lawan Jepang, kayak eh, Belanda, Cina, aduh. Ya, maksudnya Cina juga dilawan. Kan belum arti, Cina kan nggak pernah masuk di sini perang. Apanya? Cina. Ya, mungkin mereka bagaimana kan mau tinggal di Indonesia? Enggak maksudnya tentara Cina kan nggak pernah masuk di sini perang. Pernah kan di Pulau Bangka. Warga Tionghoa lawan Jepang kali, atau Belanda. Nggak tahu pokoknya eh, pernah di Pulau Bangka. Yang waktu penghasil. Warga Bangka di situ melawan Cina gitu. Hah? Melawan Cina. Iya. Ada yang lawan Cina. Ya, karena dia mungkin sudah keturunan sana, dan tinggal di sana. Pasti dia adalah negara. Bukan, warga Bangka melawan Cina gitu. Saya dengar sih, pernah ada. Ikut. Bagaimana merancin? Nah, Cina enggak pernah masuk di sini pernah. Dulu pernah ya RRC kan pernah masuk di bangka itu. Mana ada RRC sejarahnya masuk ke sini? Enggak. Ada Itu Belanda, Jepang, Inggris. Oh, Belanda, Jepang, Inggris. Jepang berarti itu Jepang ya? Ya Jepang kalau masalah. Ya Jepang kan matahari juga. Ya. Nah, sedangkan yang mendiami ini, Indonesia, ya, warga negara Indonesia beribumi lah, ibaratnya, ya kan, etnis suku-suku, yeah. ya, ada terus etnis Cina, etnis Arab, yang mendiami ini, ya. Yeah. Belum pernah, jadi sejarah RC masuk ke sini buat tentara. Ya, yeah. belum, belum pernah, ya. Belum pernah, mana ada perang, pernah perang sama Cina, nggak ada. Kecuali sejarah zaman dulu oh, ya, zaman kerajaan itu yang bangsa nah, Tartar itu. Iya, kalau nggak salah itu Jepang, Jepang, Jepang pernah sampai ke Bangsa Pada saat uh, sudah ditinggal Belanda itu. Terus Jepang nggak di sana? Gak ada. Kecuali di sini di Jepang, eh di Bandung ada. Bandung ada. Ada ya. teman saya itu belasteran dia, oh. bapaknya Jepang, ibunya Sunda. Hmm. Kalau saya kan uh, ketuk uh, kakek. Kakek nenek moyang tapi ya, kakek nenek moyang ya dari Tiongkok. Tiongkok sebelum Cina bersatu kan? Hmm? Itu itu kakek kakek moyang ke Indonesia itu sebelum Cina bersatu atau sudah Cina bersatu? Sudahlah. Mungkin zaman dulu sudah bersatu kali. Nggak, enggak, enggak kaya... masih belum untuk kerajaan kan itu. VRCC ya, sama Tiongkok. RCT mana? Ada ada RCT kan belakangan, belakangan RCT belakangan? Iya kan? Gak tau? Jamannya mau sutung? Iya Masa gak tau sejarahnya? Gak tau gitu Saya taunya, hmm. iya orang bilang Lanjut. Tiongkok sana, Tiongkok mana dulu? Malah masa orang, orang Cina itu Tiongkok Iya, orang Taiwan tidak mau disebut Cina hmm. Benar gak? Gak mau Ya, coba tanya orang Taiwan tuh, oh, apa Taiwan saya bilang? Ya Taiwan, <laughs> Enggak mohon mirir-ce itu. Ya, tapi uh, sebetulnya kalau keturunannya mungkin namanya sama. Iya. Tapi kan ini kan sudah bernegara. Ya, dia orang Taiwan bukan orang Cina. Ya, bukan karena Cina punya negara, punya China. negara Saya, saya, saya, saya manusianya Cina, tapi saya orang Indonesia kan dulu kan sebelum Cina ada kan ada dinasti Ming, dinasti Qing, ya. dinasti Han, ya. kan gitu gitu kan? Nah, nah, lu dinasti apa dulu keturunannya? Kurang tahu. Dan kalau keturunan itu tidak tahu. Kalau marga saya marganya He, He, ya. Kalau Khan itu eh, di mana posisinya Jingiskan tuh? Jenis kemana? Keturunannya kan bukan hanya di Cina itu sampai ke Pakistan, ke Papua, kayak -ka itu siapa Jingiskan, jenes Khan, yes. Khan itu lah yang paling perang terkenal itu kok genis? enggak enggak tahu saya eh kalau kalau dia dia dewa... oh, lah itu yang paling besar sejarahnya di Cina Jingiskan itu kalau kalau kalau kalau kalau dewa dewanya kompucu saya tahu jenderal perangnya umat kompucu itu uh, dewa kwan kong Khan itu Menguliah, kayaknya yang ada menguliah, menguliah iya, Kak. Saya kurang tahu Kalau yang ada di Semarang itu yang sempat ada sejarah yang di Semarang, itu. kalau Semarang dari dulu sejarahnya itu, Iya. Eh, masuk di situ ya, itu Jenderal Perang Dewa, Jenderal Perang Kita. Itu. siapa namanya? Kalau kita di Bangka bilang Kwan Kong, Kong ya. Kalau ini yang... yang yang panglima Cina yang Muslim itu siapa? Ah. Hmm. ada tuh yang dari Cina itu yang masuk Islam yang memimpin perang dulu pegang pegang tombak kayak eh, pedang kah? Iya pedang panjang itu. Oh. Itu lah Huang bukan? Oh ya yang dulu perang komerang filenya Pak Yusril Ismail Indra itu loh, Yusril Ismail Indra Pemerang -pem -pem -pem -pem -pem Cengho, cek Ceng, panglima Cengho, ah panglima Cengho, tau panglima Cengho? Nah, kalau si itu sedikit tahu itu, pernah dengar tapi cerita sejarahnya nggak tahu panglima Cengho itu. Panglima perang itu, ya dari Cina itu Islam itu, ya panglima Cengho. Kan ada di Semarang kan itu, kalau nggak salah nggak tahu gimana posisinya kalau panglima Cengho itu. Ada kuarunya itu masjidnya lihat masjid Cengho kah? Iya, ini masih online? Sudah. Ya? Nanti yang dulu ya. Hah? Nantikan dulu ya. Ya sudah ya. Oke, ini kawannya, biasa ngobrol-ngobrol. Ini kosan Santo ini teman lama. Masuk masuk PETA Pertama dia masuk PETA itu 2017 ya. Heeh. Terus dia Pertama jalan? ada PETA baru di di Tangerang sana. Tangerang sih? 2017. 2017. Kalau Tangerang baru 2016. 2016 ya? awalnya. 2016. Awal 2016. Dia bilang begini sama saya Eh, bisa enggak agama Buddha masuk peta? Dia bilang, kenapa orang Indonesia masuk? Jangan ke orang Indonesia Orang luar neger mau masuk peta masuk Karena kita adalah membela tanah air di bidang ekonomi Iya kan? Perjuangan ekonomi pada saat ini Oke, okay, itu aja kawan Ship.